sekarang ada jaringan Islam nusantara atau jamaah Islam nusantara yang mereka ingin memisahkan Islam dari dari mana dari Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad itu datang bukan sebagai orang Arab beliau datang sebagai utusan robul alamin sebagai utusan Allah subhanahu Wa ta'ala tugas beliau itu bukan mengarabkan Islam bukan tapi mengislamkan Arab dan mengislamkan dunia jadi tugas beliau bukan mengarapkan Islam tapi mengislamkan Arab tatkala Islam sampai ke Mesir Mesir bukan Arab dan mesir pada waktu itu dikuasai oleh Romawi jadi Islam kemudian Islam sampai kemana kemudian Spanyol, ke Eropa Eropa jadi Islam, bukan jadi Arab Bukan, jadi Islam Ketika Islam masuk ke Indonesia Islam itu Mengislamkan Indonesia, bukan mengarabkan Indonesia, bukan Tapi mereka berpikir Mereka ingin memisahkan Islam dari Arab, gak bisa Islam dipisahkan dari Arab, gimana mau dipisahkan Nabinya Orang Arab, al qurannya Bahasa Arab, apa bisa solatnya diganti Bahasa Indonesia Karena Islam Nusantara, solatnya jangan pakai bahasa Arab lah. Kita kan di Indonesia Jadi Allah waktunya diganti Allah maha Allah maha besar Oke, gimana Jadi kalau dikatakan bagaimana masyarakat kita Itu yang terjadi dengan masyarakat kita Jadi ingin memisahkan Islam Dari Islam Jadi ingin menjadikan Islam itu Menjawakan Islam jadi Islam dibikin Jawa. Kemarin dimulai dengan membaca Al-Quran pakai lagam Jawa. Jadi Islamnya dijawakan. Bukan Islam ini mau mengislamkan Jawa. Karena agama yang dirudai Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan Islam itu satu. Gak ada Islam Arab, gak ada Islam Mesir, gak ada Islam India, gak ada Islam Eropa, gak ada Islam Afrika nggak ada Islam Australia, nggak ada Islam Malaysia, yang ada Islamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Dina Indadallah Al Islam. Islam yang mana? Yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ada Nabi baru di Indonesia, sudah berusaha. Kemarin di Indonesia ada Nabi namanya Ahmad Musodik. Iya, ngaku jadi Rasulullah. Muncul Lia ya Eden, muncul orang-orang mau bikin agama baru. Jelas orang menolak, tapi sekarang usahanya dibalik. Bagaimana mengislamkan atau menjawakan Islam? Indonesia ini ada berapa bahasa saya mau tanya? Ada 300 lebih bahasa di Indonesia. Ada berapa suku di Indonesia? ini? Ada ratusan suku. Terus mau gimana? Apa setiap suku punya Islam yang berbeda-beda nanti? Ini Banyuwangi Osing, Islam Osing. Ada Islam Madura ada Islam Sunda, ada Islam, enggak mungkin jamaah. Dan itulah usaha yang perlu di, ya, diperbaiki ya. Bahwasanya agama yang diri Allahnya ini agama Islam, bukan agama Jawa, bukan Islam Jawa.